Oke. Okay. Sudah kan anak-anak Ibu kelas 3? Kalau sudah silakan bukunya didiskusikan hasil kerja kelompoknya. Nah, oke. Okay. Kelompok satu dulu. Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, jika tidak, mari kita kasih applause untuk kelompok 1. Hari ini mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita ya, Nak ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bagus. Oke. Okay. Untuk besok kamu kerjakan PR yang ada di buku halaman 107. Nah, sekarang kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ibu mohon maaf. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, disusun lagi bangkunya ya. Nah, Silakan bersyukur karena sudah mendapatkan ilmu hari ini. Terima kasih banyak, anak-anak ibu. -anak semua simpan bukunya, kita bersiap untuk pulang. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.